Pesawat yang dilirik oleh Indonesia untuk peremajaan alutsista TNI ini adalah Dassault Rafale, buatan Perancis, yang saat ini disinyalir sebagai pesawat termahal nomor 3 di dunia. Pesawat Rafale buatan Perancis tersebut, seharga 115 juta US USD atau sekitar 1,63 triliun rupiah, lebih mahal dibandingkan dengan Sukhoi Su-35 yang hanya seharga 65 juta US USD atau sekitar 865 miliar rupiah. Sebenarnya sejak tahun 2017, Indonesia telah merencanakan pembelian Sukhoi Su-35, namun mengapa Indonesia tiba-tiba berbalik arah dan tertarik untuk membeli jet tempur dasal ultravalet buatan Perancis? Duta Besar Perancis untuk Indonesia Olivier Chambart menegaskan, Perancis siap mendukung penguatan militer Indonesia, pihaknya juga mengaku tak sembarang memilih negara untuk menjual senjata atau alutsistanya. Sebab, negara yang dipilih harus memiliki visi bersama dan mampu menjalin kemitraan strategis bersama. Indonesia, kata Chamber, memiliki visi itu, kami menawarkan yang terbaik, efisien, dan independen, kata Chamber. Tercatat, beberapa negara yang telah menggunakan Rafale di antaranya Perancis, Mesir, Qatar, dan India, pesawat buatan Dassault Aviation ini mampu melakukan serangan darat dan laut, pengintaian, serangan akurasi tinggi, serta pencegahan serangan nuklir. Jet tempur Rafale memiliki rentang sayap selebar 10,9 meter dan panjang pesawat 15,3 meter dan tinggi 5,3 meter. Rafale mampu melaju dengan kecepatan maksimal 1,8 Mach atau 750 knot, ketinggian maksimal hingga 15,2 km, sementara radius tempurnya 1850 km dan daya jelajahnya 3700 km. Dengan bobot lepas landas mencapai 24,5 ton, Rafale mampu memuat bahan bakar sebanyak 4,7 ton internal dan 6,7 ton eksternal. Selain itu, ongkos terbang Rafale per jam sekitar 16.500 dolar AS atau sekitar 234,3 juta rupiah. Lebih murah dibanding ongkos terbang Su-35, Rafale juga dilengkapi sejumlah persenjataan seperti, Mika, Sidewinder, Rudal Udara ASRAAM dan AMRAAM, Rudal Darat Apache, AS-30L, Alarem, HARM, Maverick, serta Rudal Anti Kapal Exocet, AM-39, Pinguin 3 dan Harpoon. Pesawat ini juga dilengkapi dengan rudal jelajah udara ke darat dengan jangkauan lebih dari 300 km, untuk misi strategis, Rafale dapat mengirimkan rudal nuklir MBDA, pesawat ini juga memiliki pot meriam kembar dan meriam Nexter 30mm Deva 791B yang dapat menembakkan 2.500 peluru per menit. Rafale juga menjadi pesawat tempur pertama dan satu-satunya di Eropa yang menggunakan radar pemindai elektronik RBE-2, dibandingkan dengan radar dengan antena konvensional, Radar RBE-2 mampu mendeteksi dan melakukan pelacakan lebih awal dari beberapa target. Lalu apakah karena harga yang lebih mahal dan diimbangi fungsional yang lebih baik, yang menyebabkan Indonesia lebih melirik Rafale dibanding Su-35, banyak netizen berpendapat jika Amerika kerap melayangkan ancaman pada negara-negara yang melakukan transaksi pembelian peralatan perang, seperti pesawat tempur maupun senjata, buatan Rusia. Hal itu mungkin juga dialami Indonesia yang sedang dalam proses pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia, Indonesia telah menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Nilai kontrak ini mencapai 1,14 miliar US USD. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA, adalah seperangkat undang-undang bikinan Amerika yang memungkinkan negara adidaya itu untuk menjatuhkan sanksi pada pihak-pihak yang membeli persenjataan dari Rusia. Bab 231 CAATSA mengatur bahwa perusahaan atau individu dari negara ketiga manapun yang terlibat dalam transaksi signifikan dengan sektor pertahanan dan intelijen Rusia akan menerima penalti. Amerika menganggap undang-undang buatan Amerika ini pantas dijatuhkan pada Rusia karena menganggap Rusia pantas mendapat hukuman setimpal atas berbagai ulah berandalnya sebut saja intervensi militer di Suriah agresi ke Crimea Ukraina aneksasi di Georgia operasi cyber agresif di Amerika dan Eropa serta intervensi dalam pemilihan Presiden Amerika 2016 namun banyak sekali yang berpendapat bahwa CAATSA bukan hanya berfungsi untuk menghukum Rusia, tapi juga memperluas jangkauan penjualan senjata Amerika. Bagaimanapun, Rusia dan Amerika adalah dua eksportir senjata terbesar di dunia, persaingan dagang yang tidak sehat yang dilakukan Amerika untuk menjegal Rusia, apa yang terjadi bila Amerika menjatuhkan sanksi CAATSA pada negara yang berkuku menjalin kerja sama pertahanan dengan Rusia, bab 235 CAATSA mengatur bahwa pemerintah Amerika dapat melarang pencairan pinjaman bagi organisasi ataupun individu yang terkena sanksi, melarang pengadaan barang atau jasa oleh mereka yang disanksi, melarang transaksi finansial dan properti olehnya, menolak visa untuk orang-orang yang terkait erat dengan terhukum, melarang pencairan bantuan dari bank ekspor-impor kepadanya, dan lain-lain, lalu bagaimana dengan posisi Indonesia sebenarnya, kita yakin bahwa negara kita adalah negara yang besar dan berdaulat, yang tidak akan tunduk jika didekte oleh negara lain? Berikan komentar Anda.